Para hadirin di uh, akhbar video di hotel iman rahim ali uh, kami ingin melanjutkan keterangan tentang uh, tema sentral kita, yaitu tentang batalnya syahadat, yang mana jika syahadat ini batal, maka... Seluruh amal Yang kita lakukan termasuk sholat Di dalamnya Tidak perlu untuk dihisap Sehingga Yang dihisap adalah orang-orang yang benar-benar Beriman Imannya tidak tercampur sedikit pun Dengan kesyirikan Kemunafikan Sehingga syirik dan munafik inilah Yang menyebabkan banyaknya Semoga Allah melindungi kita Banyaknya kaum muslimin Naudzubillahi minzalik. Allah yaftat. Yang batal syahadat kita para sekalian. Kita berlindung kepada Allah dari hal-hal yang bisa membatalkan syahadat kita sehingga sedikit pun Allah tidak akan menilai amal-amal kita, sedikit pun tidak akan dipertimbangkan oleh Allah. Sehingga hisab itu pun tidak berlaku bagi siapa saja yang melakukan kemunafikan dan kesyirikan. Nah, ikhwan fidin, okhatal rahimani wa Telah kita ketahui bahwa Pembatal syahadat yang paling utama Yang masuk di dalam Dua pembatal yang sangat berbahaya Yakni kesyirikan dan kemunafikan Tidak lain Karena kepemimpinan Atau di dalam bahasa Arabnya disebut Sebagai proses hakimiah, Kekuasaan Kekuasaan inilah yang Dapat menyebabkan batalnya syahadat kaum muslimin para jemaah sekalian Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kita semua akibat daripada hakimiyah atau kekuasaan yang diikuti dan ditaati oleh kaum muslimin di dalam surat al-isra ayat ke-71 Allah telah ingatkan kepada kita semua yauma nadu'u kulla unasim di Ingatlah satu hari nanti Al-Yawm Pada hari itu Akan kami panggil Akan kami bangkitkan Setiap manusia Dibangkitkan bersama-sama dengan para pemimpin-pemimpin mereka Saya yakin Mayoritas kaum muslimin hari ini Mengalami situasi yang sangat buruk Situasi yang serba ambigu, yang tidak jelas. Apa yang sedang terjadi dan apa yang akan terjadi di akhir nanti ini. Hampir semua kita mengalami situasi perasaan ambigu, perasaan yang uh, carut-marut, tidak jelas. Apa yang sebenarnya sedang terjadi dan apa yang akan terjadi. Maka para jemaah sekalian, uh, kami ingin sedikit uh, menyampaikan sebagaimana telah kami sampaikan pada kajian hari uh, Selasa atau hari apa itu yang kemarin sempat uh, kosong hari Sabtu salah, bahwa sesungguhnya uh, kepemimpinan atau sistem yang berlaku atau hukum perundang-undangan yang diberlakukan terhadap manusia maka manusia akan mengikuti perundang-undangan tersebut, walaupun perundang-undangan itu melanggar hak-hak asasi manusia. Apalagi melanggar hak-hak kaum muslimin, melanggar hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala dan Islam. Sehingga kaum muslimin pun, contohnya hari ini, merasa bingung. Hak-hak kaum muslimin tidak diberikan secara utuh. Yang semestinya, diperintahkan untuk udh ulul khulafis fil yang semestinya kita ini berislam secara kafah tetapi karena hak-hak dari kaum muslimin yaitu berlakunya undang-undang Allah Subhanahu wa taala itu tidak diberikan ya. tidak diberikan oleh penguasa dan yang diberikan kepada kita adalah berlakunya undang-undang atau perundang-undangan atau hukum yang dibuat seenak-enak perutnya maka inilah yang ...menjadi kegalauan kita semua para jamaah sekalian. Ya. Allah perintahkan kepada kita di dalam Al Quranul Karim, ya Ayuhanal Amanu Wahai orang-orang beriman, untuk kulo fislmi kafar. Perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk masuk ke dalam Islam ini sesuai atau kompatibel dengan larangan Allah Subhanahu Wa Taala, walat tabi'u khutwatil Sehingga ayat ini, walaupun satu paket di dalam ayat ini Yang pertama perintah dan larangan Yang pertama perintah yang kedua adalah larangan Larangan adalah dua hal yang saling menjelaskan Saling menguatkan bahwa Untuk berislam secara kafah Maka Allah melarang kita Untuk mengikuti langkah-langkah syaitan Innahu lakum mubin. Karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuhmu Ya jadi rezim yang tidak memperlakukan syariat Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah rezim setan. Ya, itu yang mengatakan bukan saya, saya kira juga para jamaah sekalian telah mendengarkan dalil-dalil seperti ini. Dan perlu diketahui para jamaah sekalian, mohon maaf ini sedikit informasi, bahwa para mubalik, guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, ya, telah banyak yang ditangkap karena menjelaskan persoalan-persoalan ini sehingga alasan untuk ditangkap itu kemudian dikaitkan dengan persoalan-persoalan yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan para ustadz, para mubalik yang menerangkan tentang lurusnya aqidah, pentingnya di dalam meluruskan kalimat la ilaha illallah dan mereka hampir semua telah ditangkap para jemaah sekalian, ini perlu informasi aja dan kelihatannya memang para pengamat politik ya saya hanya mengikuti saja bahwa penguasa ini sudah uh, mulai memasuki uh, satu era otoritarianisme yang kekuasaan yang otoriter, ya, Artinya bahwa yang tadinya kekuasaan berdasarkan demokrasi, demokrasi adalah suara rakyat adalah suara kebenaran, ya. kemudian beralih hari ini menurut para para pengamat politik hari ini mengarah kepada proses otor otoritarianisme. otoritarianisme ya satu keputusan yang diambil berdasarkan ijma, berdasarkan kesepakatan dari seluruh lembaga yang disebut trias politika, baik itu yudikatif, legislatif, dan eksekutif semuanya sudah satu suara sehingga apapun yang diambil keputusan oleh eksekutif atau pemerintah dalam hal ini presiden ya semestinya itu merupakan suara demokrasi atau suara rakyat terbanyak itu hampir sudah tidak berlaku kenapa demikian? ya dapat kita lihat para nyaman sekalian bahwa suara di DPR hari ini konon sudah hampir 200 200 eh, kepala ya, yang isi otaknya itu adalah PKI ya, begitu kata para pengamat hampir 200 isi kepala anggota DPR itu PKI ya. sehingga kalau itu dikatakan oleh pengamat para politik mengarah kepada otoriterisme itu mungkin ada benarnya tetapi para jamaah sekalian yang perlu kita uh, jawab adalah bagaimana kemudian kita hari ini ya, dan bagaimana kemudian nasib anak-anak kita besok besok hari ya. karena hidup ini tidak lama para jemaat sekalian sebentar saja dan bagaimana nasib kita ketika kita tidak me, apa namanya tidak menisbatkan atau tidak menguatkan diri kita kepada Islam bagaimana kemudian nasib kita maka hampir sama nanti dengan apa yang, apa yang dialami oleh orang-orang uh, yang orang-orang Islam di zaman Rasulullah SAW yang sudah sholat ya, tetapi tidak mau berpisah dengan kekuasaan Tauhud tidak mau berpisah dan tidak bersikap yang jelas terhadap kekuasaan Tauhud artinya pada saat itu Mekah dikuasai secara kolektif oleh kabilah-kabilah yang ada di Mekah, baik itu Quraisy, Bani Hasil dan sebagainya, dikuasai oleh mereka, lalu dibuat kesepakatan, ya. sehingga Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berhijrah karena keislaman jika dibiarkan tinggal di Mekah, artinya kehidupan Islam terus berlangsung di Mekah itu tidak sangat tidak kondusif, sangat tidak me memberikan kenyamanan. Karena kasus-kasus pembunuhan, penangkapan yang dilakukan oleh rezim e, Tauhud Mekah ketika itu Sangat me, apa namanya, membuat membuat resah Bahkan membuat ketakutan para kaum muslimin yang baru masuk Islam Sehingga kemurtadan pun sudah terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu alaihi sallam. Allah yafat, min sallam Nah para zaman sekalian Maka perintah hijrah di dalam rangka untuk menegakkan Islam, agar Islam menjadi sebuah sistem yang dibangun berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hadis Rasulullah SAW. Benar-benar memberikan kenyamanan dan rasa aman, tetapi tidak demikian dengan orang-orang kafir. Orang-orang kafir yang tinggal di Madinah, yang diberlakukan syariat Islam, mereka sangat tidak nyaman, tetapi mereka pun tidak ingin meninggalkan Madinah. Karena di Madinah, ternyata memang dari 24 perjanjian yang dibuat oleh Rasulullah di dalam piagam Madinah, 24 diberlakukan pasal-pasal, 24 pasal tersebut diberlakukan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Secara naluri mereka, naluri kekafiran mereka ini, mereka menolak. Tetapi karena mereka punya kepentingan untuk hidup di Madinah, mereka mau menerima syarat-syarat yang diberlakukan oleh Rasulullah SAW sebagaimana yang pernah kami sampaikan di dalam surat At-Taubah ayat ke-29 tentang uh, syarat mutlak yang harus diikuti dan ditaati oleh orang-orang kafir Yahudi dan Nasrani khususnya yaitu Allah perintahkan kepada Rasulullah SAW sebagai kepala negara, sebagai nabi dan sebagai rasul, sebagai utusan Allah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat qatil wa qatil yaitu perangi mereka Muhammad ya. mereka yang tidak mereka yang tidak beriman kepada Allah akhir dan tidak beriman kepada Yomilakhir walayoharimu dan yang tidak mengharamkan ya. yang tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya bayangkan dengan kondisi hari ini para jamaah sekalian ya. pemerintah ini tidak mengharamkan Homer bahkan konon pabrik Homer ini terbesar ya terbesar di Asia Tenggara yang ada di, di desa Ngoro Ngoro itu Kabupaten Mojokerto Insyaallah. tadinya pabriknya ada di Jalan Ngagel ini pabrik Bir pabrik Bir terbesar di Asia Tenggara ada di Indonesia dan Indonesia presidennya dikatakan ulil amri oleh sebagian kaum muslimin luar biasa nih Pak <laughs> ini saya tidak tahu bagaimana cara berpikirnya tapi mari kita lihat uh, perbedaan sistem yang diberlakukan oleh Allah yaitu sistem khilafah dengan sistem yang berlaku hari ini kalau itu dikatakan ulil amri maka sudah kami sampaikan pada kajian yang kemarin ulil amri itu prosesnya jelas ya dia dipilih oleh alul haliwan abdi yaitu sekumpulan ulama-ulama yang ahli agama, yang ahli syariat untuk memilih yang disebut ulil amri itu yang memilih adalah para ulama rakyat tidak diberikan hak untuk memilih rakyat hanya patuh pada ulama maka perbedaannya ketika kita lihat sistem ini yang katanya dikatakan sistem demokrasi ini demokrasi itu adalah suara rakyat yang terbanyak Ya kebenaran itu ada di dalam rakyat suara rakyat kalau suara rakyat itu menghendaki negeri ini menjadi negeri maling maka negeri ini menjadi maling Ya bayangkan itu kalau suara rakyat itu menghendaki menginginkan adanya syariat islam itu pun bisa tetapi prosesnya harus dengan voting begitu, diambil suara yang terbanyak mana yang terbanyak, mau menjadi maling atau menjadi orang jujur ya. tentu para jamaah sekalian kalau ini diserahkan kepada rakyat tentu yang bermain adalah para cukong. ya kalau hari ini dikatakan sebagai apa namanya orang yang memegang uh, finansial ya. maka mereka yang mem mem mem memegang finansial yang memiliki uh, harta atau memiliki uang yang banyak ini, ini bisa membeli suara rakyat dan itu sudah terjadi pada zaman sekalian. Sudah berkali-kali. Walaupun rakyat secara nyata menghendaki adanya pemerintahan yang adil dan jujur, tetapi suara itu kemudian konon katanya dimanipulasi di TPS-TPS. Sehingga kematian hampir seribu petugas TPS itu pun sampai hari ini tidak jelas juntrungannya dan penyelesaiannya. Na'udhu Billahimundalik. Maka ikhwan Mari kita lihat perbandingan antara sistem khilafah Sistem khilafah ini dibangun dari sistem jamaah Al-jamaah, mana jamaah Al-jamaah berarti adalah sekumpulan manusia Sekumpulan kaum muslimin yang berada di atas kebenaran Al-Quran dan Sunnah Kira-kira hari ini sudah berapa orang yang berada di atas jamaah ini para jamaah sekalian sangat sedikit sekali kalau kita lihat, kalau kita meneliti berapa manusia yang berkumpul, kemudian dari jamaah itu ditegakkan Al-Quran dan Sunnah secara utuh, secara utuh, tidak parsial walaupun itu nanti bersifat fluktuatif, sebagaimana di Irak waktu itu tahun 2009 ditegakkan Islamic State of Iraq atau Iraq Imarah Islamiyah Iraq Terjadi fluktuasi, terjadi perubahan-perubahan, pergantian. Kadang dikuasai oleh orang kafir, kadang dikuasai oleh kaum muslimin. Ya, maka sehingga uh, orang yang berada di atas al-haq atau sekumpulan manusia kaum muslimin yang berada di atas hukum Allah subhanahu wa ta'ala, mereka itulah orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah sebagai toifah al-mansura. Sebagai toifah atau kelompok kelompok orang yang senantiasa mendapatkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala yang ciri-ciri mereka kata Rasulullah la yadzuruhum man khalalahum au man khalafahum hatta ta'tiyallahu amri wa ula'ika kadhalik yang kata, Rasulullah mengatakan bahwa mereka ini la yadzuruhum man khalalahum au man khalafahum yaitu orang-orang yang tidak mendapatkan madhorot dari manusia manapun ya. dan mereka akan tetap seperti itu dan mereka tidak mendapatkan madhorot dari orang-orang yang berselisih dengan mereka ya. maka para zaman sekalian sehingga mereka yang uh, meninggal atau wafat dengan kondisi di atas Al-Quran dan Sunnah, mereka adalah ta'ifah. Ta'ifah yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Ta'ifah itu uh, maknanya adalah sekumpulan manusia yang tidak banyak. Ya. Paling banyak itu 40 orang. Begitu kata Ibnu Taimiyah di dalam kitab uh, Al Majmu' Fatawa bahwa ta'ifah Al Mansurah sekelompok orang itu bisa mereka terpencar artinya tidak tidak selalu bersatu. Mereka mungkin ada di pojok-pojok kampung, di ujung-ujung desa ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan menyatukan mereka, mempertemukan mereka karena mereka menginginkan tegaknya Al-Qur'an dan Sunnah di dalam satu naungan Daulah Islamiyah maka iman, jika kita sudah berazam, jika kita memiliki niat untuk berlepas diri dari rezim yang otor otoriter ini, kemudian kita berniat untuk tegak di atas Al-Quran dan Sunnah, fa insyaAllah Allah akan pertemukan kita dengan kaum muslimin yang lain yang sama dengan kita, yang ingin menegakkan, di dalam hatinya ada kekuatan, ingin hidup di atas aturan-aturan Allah dan Rasulnya. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al Anfal bahwa Allah yang akan menyatukan, wa ya. Allah fa bina kulubihim. Lautan fakta masih di ma alfata bina kulubihim. Walakin Allah alf fa Allah berfirman kepada Rasulullah SAW, wa ya. Allah fa bina kulubihim. Allah berfirman kepada Muhammad SAW, ya. nabi kita ini, bahwa Allah ingatkan kepada Rasulullah dan dialah Allah saja, Allah fa ya. bina kulubihim yang akan menyatukan hati-hati mereka. Ya sehingga Allah ketika sudah melihat kebesaran hati kita, keinginan hati kita untuk lepas dari kungkungan tauhid, kungkungan rezim ini Allah melihat kejujuran iman kita bahwa kita ini sama sekali tidak nyaman, sama sekali tersiksa iman kita ini, bukan tersiksa perut kita, bukan tersiksa urusan-urusan keduniaan kita, tidak jadi tidak ada hubungannya iman itu dengan urusan perut dan fasilitas hidup, tidak ada kecuali nyawa, ya jika nyawa itu sudah terancam, maka itulah disebutkan oleh para ulama sebagai batas daripada uh, keterpaksaan Batas-batas keterpaksaan itu tidak ada hubungannya dengan sandang, papan, pangan, fasilitas hidup Tidak ada hubungannya Keterbatasan itu hanya pada persoalan nyawa Maka sehingga ketika nyawa itu sudah terancam, sebagaimana uh, Amr, Amr bin Yasir dan Bilal bin Rabah ada dua model kata para, para ulama keterpaksaan itu model Amr atau model Bilal ya. kalau Amr itu dia melihat ayah ibunya dibunuh saudaranya dibunuh di depan mata kepalanya sehingga dia pun lehernya sudah diletakkan pedang ya. sehingga ketika dia ditanya oleh orang-orang kafir kau memilih mati atau kau kembali kepada agama kepada agama nenek moyang dan kau menghina harus menghina Rasulullah SAW. Ya. maka Amr memilih lebih baik dia hidup ya. walaupun kemudian dia menangis bertemu Rasulullah, dia laporkan bagaimana peristiwa yang dia, dia alami ya. kata Rasulullah bertanya dengan satu pertanyaan bagaimana tentang hatimu ya Mu'amr bagaimana hatimu ya Amr Ya Rasulullah, hatiku masih tetap beriman dengan kalimat La ilaha illallah Salat belum turun jihad belum ada, puasa belum diperintahkan cuma kalimat La ilaha illallah saja maka saat itu pun kata Rasulullah, "Wahai Amr, jika kau melakukan melakukan kebohongan terhadap mereka, seperti itu lagi, seratus kali pun tetap dalam keadaan iman. Ya. Karena hatinya jelas masih beriman. Sementara nyawanya sudah terancam. Nah, bagaimana dengan kita, kaum muslimin hari ini? Apakah nyawa kita terancam? Ataukah pekerjaan kita yang terancam? Ataukah hubungan relasi antara manusia yang terancam? Tidak. Tapi kenapa kemudian kita begitu taat dengan Taqodh, begitu taat dengan aturan-aturan Taqodh, Naudzubillahimindzalik. Maka ikhwan fi din, iman, rahimah dan rahimahku Maka di dalam uh, hal ini kami ingin sampaikan satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh maaf bukan hadis, tapi ini perkataan sahabat Ali bin Abi Thalib. Beliau katakan, Sunnatu Wallahi. Sunnah Muhammad sallallahu yeah. alaihi wasallam wal bid'atu ma ma faraqaha wal bid'atu ma faraqaha wal jama'atu wallahi mujama'atu alal mujama'atu alal yeah. wa, inna wa inna kata Ali bin Abi Talib sunnatu wallahi sunnatu muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan sunnah itu demi Allah kata beliau sunnah itu hanya sunnah sunnah itu cara hidup atau jalan hidup yang disebutkan cara hidup atau hidup di atas satu hukum di atas satu aturan wallahi hanya sunnah hanya hukum yang diberlakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal bid'ah sementara bid'ah itu adalah ma faraqaha apa yang menyelisihi, yang menyimpang dari sunnah tersebut ya. wal jama'atu yang disebutkan al-jama'ah itu adalah Wallahi ahlil haq. Ya. yang disebutkan jama'ah jama'ah itu ada dua maknanya makna uh, etismologi, makna bahasa dan makna terminologi atau istilah bahasanya jika makna etismologi itu dimaksudkan maka itu adalah kumpulan Kumpulan manusia, ya ada kumpulan manusia lalu berkumpul, itu disebut jamaah. Apakah di dalamnya itu nanti ada makan-makan atau ngobrol-ngobrol atau ngopi, itu masuk jamaah. Tapi dimaksudkan di dalam bahasa atau etimologinya itu adalah perkumpulan atau sepumpulan manusia yang sedang berkumpul, yang melakukan suatu aktivitas. Tetapi jamaah dimaksudkan secara terminologi syari secara syariat yaitu berkumpulnya manusia melakukan aktivitas hidup seluruhnya di atas sunnah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bukan melakukan kehidupan dengan demokrasi apalagi komunis ya sehingga antara komunis dengan uh, jamaah ini ya, hampir mirip hampir mirip para jamaah sekalian kalau komunis itu otor dia dia melakukan otoriter sehingga seluruh lembaga ini memiliki satu suara untuk memberikan atau menghasilkan hukum-hukum yang hukum itu sama sekali untuk mengikat hak-hak uh, warga. ya. Sehingga apapun yang diputuskan oleh pemerintah otoriter atau pemerintah komunis itu harus ditaati oleh semua manusia yang terikat di dalam satu teritorial wilayah. Katakanlah wilayah negara Indonesia ada belas ribu pulau katanya. Tapi tidak tahu sekarang sudah berkurang berapa itu. 13.000 pulau itu, apakah masih utuh? alam alami sawah. Ya, katanya demikian. Jadi teritorial, ya kaum eh, bangsa Indonesia, itu ada 13.000 pulau. Yang 13.000 pulau ini, jika diberlakukan sistem komunis, maka seluruh rakyat harus taat. Beda dengan al-jamaah. Al ah itu tegaknya Islam, tegaknya sunnah Rasulullah SAW, tegaknya Al-Quran dan sunnah di atas kehidupan kaum muslimin. Ya. Sehingga jika pemerintah komunis itu melakukan kesalahan, dianggap tidak bersalah. Ada adigum, ada adigum seperti ini para jamaah sekalian. Ada adigum bahwa jenderal itu tidak pernah bersalah. Ya. Bagaimana jika jenderal bersalah? Maka pasal satu adalah jenderal tidak pernah bersalah. Jika melakukan kesalahan, pasal dua mengatakan, "Jika jenderal melakukan kesalahan, maka pasal tiga mengatakan, 'Kembali kepada pasal satu bahwa jenderal tidak pernah bersalah.'" Ya, itulah komunis. Naudzubillahin dan uh, tidak dengan tidak dengan sistem uh, khilafah atau jamaah. Jika pemimpin atau khalifah melakukan kesalahan-kesalahan, maka ada dua istilah yang diberikan di dalam ilmu yang kita pelajari. Yaitu yang pertama adalah perilaku yang dikatakan sebagai mukafiroh, ya, mukafiroh dan awyiru mukafiroh. Jika pemimpin atau khalifah melakukan kesalahan yang itu masuk pada kategori mukafiroh yang menyebabkan batal syahadatnya maka dia harus dimakzulkan. Ya. Jika pemimpin melakukan kesalahan-kesalahan yang menyebabkan batal syahadatnya maka dia wajib untuk dimakzulkan, untuk diturunkan. Ya. Jika melakukan kesalahan yang disebut mukafiroh atau kekafiran ya. atau yang disebutkan uh, kufur bawahan istilahnya, kekufuran yang nyata ya. yang menyebabkan seorang pemimpin itu harus dimakzulkan. Tetapi ada kesalahan yang tidak menyebabkan seorang pemimpin itu atau siapapun yang tidak menyebabkan batal syahadatnya. Nah, ini harus kita pahami para sekalian. Apa itu? Maka disebut oleh para ulama, oleh Tawus, ya Tawus itu muridnya Ibnu Abbas itu mengatakan bahwa kesalahan yang dilakukan oleh kaum Muslimin yang tidak menyebabkan batal syahadatnya, maka dosa-dosa itu disebut sebagai kufur duna kufirin atau dosa-dosa besar yang dilakukan oleh seorang muslim yang tidak mengeluarkan dia dari islam yang tidak menyebabkan dia menjadi kufur dan ini harus kita pahami para zaman sekalian sehingga kita jangan sampai terjebak pada pemahaman uh, khawarij khawarij itu semua dosa besar itu menyebabkan batal syahadatnya padahal dosa besar itu ada dua dosa yang menyebabkan orang itu menjadi uh, syirik, menjadi musyrik dan munafik dan ini membatalkan syahadat ada dosa yang hanya atau tidak menyebabkan orang itu menjadi musik dan tidak menjadi munafik maka kemudian ini yang disebut disebut kufrun duna kufrin misalkan ya, dia minum komer dia berjudi dia berzina ini tidak menyebabkan seorang itu batal sahadatnya tidak ya tetapi jika dia melakukan hal-hal yang berbau kesyirikan misalkan uh, nyebar kembang di perapatan itu sudah syirik Disebut syirik ethical ya, Syirik dengan keyakinan Bahwa keyakinan di perapatan ini sering terjadi kecelakaan Maka perlu saya sebarkan kembang di perapatan ini Sehingga saya menjadi selamat atau orang lain menjadi selamat begitu Karena di perapatan itu sering ada gangguan-gangguan jin dan sebagainya Ya inilah kesyirikan Ini yang paling yang yang paling rendah yang kita lihat ya, Maka pada zaman sekalian Syirik yang paling besar adalah Mengikuti hukum-hukum yang tidak berdasarkan hukum yang diturunkan oleh Allah maka di dalam hadis ini Orang-orang yang disebutkan Al-Jama'ah ya, Yaitu Wallahi mujama'atu ahlil haq Wa Yaitu Sekumpulan orang yang berada di atas sunnah Rasulullah Yaitu al-haq ya, Di atas kebenaran Wa Walaupun dia sedikit Walaupun sedikit Tetapi jika dia berada di atas Al-Quran dan sunnah Maka tidak perlu suara terbanyak Untuk menentukan ini benar atau salah Ini Uh, cocok atau tidak, tidak diperlukan. Tidak diperlukan pendapat-pendapat manusia. Yang penting sudah benar di atas Al-Qur'an dan Sunnah, tidak perlu pengakuan, ya. Maka sehingga pemerintahan atau sekelompok jika pemerintah itu belum tegak khilafah atau daulah Islam ya, maka kita sebelaku selaku kaum muslimin secara individual, ya, wajib ya, Wajib untuk berjamaah Artinya, wajib kita ini satu sama lain untuk menegakkan Al-Quran dan Sunnah demi kepentingan kita sendiri. Nanti dapat kita lihat di dalam satu hadis Rasulullah SAW, ditanya oleh Huzabah bin Yaman, Rasulullah ditanya, Ya Rasulullah, bagaimana kalau saya tidak bertemu dengan uh, sekelompok manusia yang menegakkan Al-Quran dan Sunnah? Maka kata Rasulullah, sikap yang pertama, فَاْتَزِلْتِلْكَ الْفِرَكَ كُلَّهَا وَلَا Wah kata Rasulullah kepada Uzayfah Yaman yang bertanya, ya Rasulullah bagaimana nanti satu zaman saya tidak bertemu dengan kelompok atau manusia yang berjamaah di atas kebenaran yang hidup di atas Islam? Bagaimana ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah, yang pertama kata Rasul, maka tinggalkan firqoh ya karena firqoh itu masuk pada kelompok bid'ah kata kata Ali bin Abi Tholib tadi ya maka bid'ah itu adalah apa yang menyelisihi sunnah ya. menyelisihi Khilafah menyusihi kehidupan kaum Muslimin yang tegak di atas Al-Quran dan Sunnah. Walaupun di situ ada nilai-nilai Islamnya, katakanlah ada pernikahan yang disingkat NTR. gitu ya, ada lembaga hari ini disebut Departemen Agama. Di bawahnya itu adalah lembaga kantor urusan agama yang diurusi cuma NTR. Nikah, talak, rujuk, itu aja. Tapi urusan tentang bagaimana hukum kisos bagaimana hukum rajam itu tidak di, tidak diakomodir oleh KUA nah ini yang berbahaya pada orang, -orang sekalian jika sebagian daripada Islam itu diambil ya, diambil lalu diletakkan pada satu sistem bid'ah ya. maka sistem pemerintahan ini adalah sistem bid'ah Kenapa karena menyelisihi Menyelisihi, ya, menyelisihi, Maka sebagian orang-orang selalu menarasikan bit a, bit, a, bit a, Sementara mereka yang mengaku pengikut salafus -salaf ini justru berada di satu lingkup yang justru bit lebih besar. Nah, ini yang berbahaya para jamaah sekalian. Maka sehingga harus kita bongkar ini, ya, dengan ilmu tentunya, dengan nas-nas atau dalil-dalil yang jelas, ya, yang bisa dipertanggungjawabkan, sehingga nampak jelas perbedaan between al wal batil. Ya. Sebab kalau kemudian ini tidak dijelaskan. Ayat yang berbunyi layas tawi ashabun nari wa ashabul jannah itu tidak mungkin ada layas tidak sama ashabun nari wa ashabul jannah tidak sama Antara penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni surga itu tidak sama Bagaimana kemudian kita memperlakukan diri kita agar kita tidak sama dengan penghuni-penghuni neraka Ya hari ini hari ini di dunia ini itu penentuannya para jamah sekalian maka kata Rasulullah, kalau tidak bertemu dengan jamaah, kita tidak bisa berkumpul dengan orang yang sama-sama satu visi untuk menegakkan daulah Islamiyah. Ini tidak satu visi untuk menegakkan Islam. Maka kata Rasulullah, Fakta kal maka tinggalkan seluruh firqau-firqau itu. Tinggalkan pemerintahan Togut. Tinggalkan seluruh pemerintahan yang ada ini. Tinggalkan. Ya. Walaupun anta allah asli saja walaupun kamu menggigit kamu hanya makan pohon makan umbi-umbian kata Rasulullah walaupun kamu hanya makan itu saja hatta kalau mau tuh sampai datang kematian padamu wahai bin Yaman ya? wa dan kamu tetap seperti itu tetap jangan berubah tetap mustaqim mustaqim jangan berubah jangan berubah ya. sebagaimana Yasir dan Bilal bin Rabah Bilal itu sudah di sudah di apa namanya di, uh, di, di ditindih Ya, ditindih badannya oleh batu ya. Tapi dia tetap ahadun Ahadun, ahadun Tetap istiqomah dia Tetap mustaqim ya. Walaupun tidak ada yang menolong Dia tetap ahadun, ahadun, ahadun Mudah-mudahan kita seperti itu pada zaman sekalian Allah warahmatullahi Akan kita lanjutkan hadis-hadis tentang Perbedaan sistem khilafah Dan sistem bid'ah ini Mudah-mudahan Allah SWT Senantiasa menambah amal kita Kerana ilmu yang kita praktekkan Atau ilmu yang telah kita laksanakan Semoga Allah memudahkan seluruh Amal-amal kita ini dengan ilmu yang barokah. insya Allah, amin, Allahumma amin Aku luka lihada astagfirullah walaikum Inna allaha awafur rahim Wallaha alam disawak, subhanakallahumma Wabihamdika ashadu an la ilaha illa anta Astagfiruka wa'atuburik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yalhanakatu ta'afadhu بآيات من القرآن هي الحلقات تترلى